Selamat pagi Ini adalah update hari ke-10 di kebun Saya dah 3 hari tak datang sini Jadi ini adalah update dari 4 hari yang lepas lah. Jadi di pump house ni Frame bumbungnya dah siap Dan atap pun dah diletakkan separuh Di sini juga ada perubahan Di sini dah tak boleh nak letak pintu masuk Sebab ada construction di sebelah ni dipintar masuknya perlu dipindahkan ke ujung belah sana kerja yang lain dan juga yang kerja lain yang telah dibuat juga adalah memasukkan coco ke dalam polybag coco pit ni mengandungi kandungan garamnya tinggi jadi sebelum membuat penanaman perlu flash upkan garam tu dulu sebaiknya jadi ni kokopik ni diisi dalam polybag dan diletakkan di tempat terbuka supaya hujan boleh bantu untuk flush up kan garam tu lah dan kerja lain yang juga dia buat ada sikit pemasangan weed mat dan atap-atap ni ada buat kerja pembaikan sikit dia tu menampal lubang-lubang yang ada boleh lihat ni Jadi itulah update untuk hari ini